Terima kasih atas uh, servis yang diberikan dari rumah Sunat Rembang ya. Alhamdulillah, sunatnya lancar dan memuaskan. Sebentar. Uh, saya sarankan untuk semuanya silahkan bisa berkonsultasi untuk ke rumah Sunat Rembang, tepatnya di depan SPBU Terang Rembang. Rumah Sunat Rembang. Rumah Sunat Rembang, mantap.